Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di tutorial printer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara print manual atau nozzle check pada sebuah printer Canon G ini ya tipenya. Canon G3010 ya G3010. Hmm. Tam ini ngeprintnya tanpa menggunakan sebuah laptop atau tanpa menggunakan sebuah CPU atau notebook ya. Ini menggunakan printer itu sendiri. Hmm. Namun sebelum saya lanjutkan ya mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali. Jadi harap dimaklumi oke langsung saja ya bagaimana cara print manualnya yang pertama adalah kita pastikan ya pak printer sudah dicolok ke listrik ya kita sudah dicolok listrik kemudian kita hidupkan ya kita hidupkan printernya kita tunggu printer normal ya normal dalam arti ini lampu birunya ini tidak berkedip ya lampu biru kah kuning itu apa namanya ya ini tidak berkedip lagi. Nah ini sudah tidak berkedip berarti printer sudah normal. Ini perhatikan di sini tidak ada nyala alarm ya. Dia kalau nyala alarm berarti printer itu error ya. Ini printer dalam keadaan normal dan kalau normal dia angka satu sini ya di angka satu. Nah, sekarang bagaimana cara manualnya, yang pertama adalah, oh ya, siapkan dulu kertasnya dulu ya saya siapkan kertasnya dulu ini saya siapkan kertas masukkan satu lembar saja atau dua lembar, tidak apa-apa ya nah, kemudian kita tekan gambar kunci yang ada di sini ya, ini gambar kunci tekan saja sekali maka akan muncul di layar seperti ini ya Keluar gambar kunci di sini, angka. 1. Nah, setelah itu kita tekan tombol black atau color ya, serah aja. Kita tes pakai black juga bisa, sama aja ya, sama saja. Kita tekan black saja, maka dia akan nge -print manual tanpa menggunakan laptop. Ya, perhatikan. printer masih ngelining ya kita tunggu saja beberapa menit biasanya kalau Canon dia ketika dipintah diperintah ngeprint nge dia harus mengelining dulu ya nah itu sifatnya Canon ya begitu kita perintah print dia mengelining dulu baru dia ngeprint seperti itu sifatnya daripada printer Canon ini kita tunggu saja dulu Oke, okay, sudah ngeprint ya. ya. Sudah sudah ngeprint. Kita tunggu hasilnya. Oke, okay, nah ini perhatikan hasilnya. Ini namanya nozzle check ya. Nozzle check atau bahasa Inggrisnya ya kalau bahasa saya adalah print manual tanpa menggunakan laptop ya. Nah, ini lihat hasilnya. Nah, di sini gunanya print manual itu mengetahui hasil daripada printer ini. Yang mana yang bermasalah ya? Nah ini kelihatannya hitamnya sedikit saja ya ada bergaris ini. Nah kalau sudah bergaris ini mes mestinya hasilnya agak sedikit bergaris ya. Cuman tidak terlalu kelihatan garisnya. Cuman bergaris ya. Nah kemudian warnanya warna biru tidak keluar ya. Nah ini kita jadi ketahuan di sini. Yang bermasalah, yang mana warna biru tidak keluar, merah bagus, kuning bagus. Jadi, ini tinggal kita perbaiki warna hitam, eh, warna biru sama hitam ya, sedikit-sedikit bergaris. Nah, ini. Nah, sekarang langkah yang kedua ya, untuk memperbaiki hasil. Nah, untuk memperbaiki hasil ini. Nanti di tutorial berikutnya ya, semoga bermanfaat ya bagaimana cara free manual tanpa mengundang lewat pada sebuah printer Canon G3010. Ya G3010 ya, semoga bermanfaat. topi wahidah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.